Oke-oke okay, okay everyone, thank you so much ya yang udah nonton Q&A part 1, sekarang kita lanjut ke part yang kedua. Lanjut nih dari Ed Salahuddin Kak, kenapa yang ngisi konten HEC1 keseringan Miss Dinda? Teacher yang lain mana? Oke, terima kasih Soleh pertanyaannya Jadi gini, teacher di Happy Gloss Croson itu banyak sekali dan mereka juga memiliki schedule yang padat sekali Satu hari kita bisa menghandle kelas sampai 7 kelas Nah, kenapa kok Miss Indah terus ya? Karena memang job disknya Miss Indah untuk mengisi konten Happy English Course Fund Sedangkan guru yang lain untuk mengisi kelas-kelasnya Jadi kita sudah memiliki job disk masing-masing Begitu, jadi jangan bosen-bosen ya Oke? Okay. Next nih dari Francisca Kursusan yang paling bagus di kampung Inggris di manakah Eh, uh, baik lagi juga sama Depend on the people Kalau di Happy English Course Fund itu disiplinnya banget kalau kamu pribadi yang disiplin yang suka mm, dengan mm, metode pembelajarannya seperti sekolah formal nah kamu bisa masuk di Happy English 1 karena pertama, keunggulan Happy English Course 1 ini kalau belajar harus pakai sepatu, baju harus rapi kalau yang muslimah harus berhijab Kemudian setiap hari Senin harus mengikuti upacara bahasa Inggris Dan juga masuknya itu 15 menit di awal dari jam sesungguhnya Maksudnya? Kalau semisalnya masuknya nih jam 7, berarti kamu harus datang jam 6 lebih 45 Karena jam kita itu 15 menit lebih cepat daripada jam biasanya Nah buat kamu yang suka sistem dengan disiplin kayak gini Nah bagus banget masuk di Happy English Course One ini Gitu ya Nah lanjut nih dari Ed Fandi, Sistem pembelajaran di HIC 1 gimana kak? Sistem pembelajaran di HIS 1 ini lebih ke applying. Jadi ketika pagi dijelasin tentang grammar, nanti jam siangnya kalian harus menggunakan grammar-grammar itu dalam conversation-nya kalian. Nah, nantinya di setiap minggu di bulan kedua nanti akan ada kayak pentas seni gitu loh, namanya weekly meeting. Itu untuk mengasah kalian Agar lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris, nantinya juga ada kayak perlombaan speech of contest atau singa song bahasa Inggris yang nantinya akan diakumulasi buat penilaian terakhir. Jadi, kalau di Happy Girls' Course One itu memiliki kriteria penilaian tersendiri untuk kamu yang ingin mendapatkan prestasi kayak jadi best student-nya di angkatan itu. Next. Kita lanjut dari pertanyaan at Sofna KHS. Kak, Nanti pas belajar di HSE kita tinggal di kos apa di camp? Oke terima kasih Softna. Jadi kalau di Happy Girls Course sekorsepan sendiri memang menyediakan campnya baik untuk putra dan juga putri. Cuman kalau kamu pingin tinggalnya di luar camp juga diperbolehkan tinggal di kosnya. Nah tapi kamu juga harus tahu Softna bahwasanya. Kalau tinggal di camp, pertama kamu akan lebih disiplin karena ada peraturannya. Yang kedua, ada jam malamnya, dan yang ketiga, setiap hari tentunya kamu harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-harimu. Sedangkan kalau di kos, tentunya bebas. Up to you, kamu mau ngapain, pulang jam berapa, terserah, tergantung ibu kosnya aja gitu. Cuman tidak ada pembimbing bahasa Inggrisnya, jadi kamu bebas mau ngomong bahasa Inggris atau enggak, it's up to you. Oke okay, segitu dulu ya Terima kasih Jangan lupa ya di subscribe, like, and share Thank you